Ketemu lagi di channelnya Muni Kali ini kita akan membahas tentang Saga Tower Bro Gua pakai lagi tempat Sebelumnya saya udah mainin Sampai level agak tinggi Cuman saya close lagi Ini untuk Fire uh, Fire baru Yang baru mau masuk ke Saga Tower ya. Tempatnya agak pusing karena labirinnya Sangat luas ya bro Jadi kita akan kupas tuntas aja Dan kalian jangan sampai skip Dan tetap like and subscribe nya bro Kita lanjutkan Let's go Oke okay, kalian harus nyari key yang barusan terus kita langsung nyari e, apa gerbang e, ininya ya Bro e, tuasnya biar nanti si jembatannya tadi itu bisa kebuka Nah mungkin kalian bisa lihat juga di website ada juga sih nya cuman nggak terlalu jelas ya jadi saya coba telusuri ulang dan di sini e, kita tinggal lompat-lompat e, aja. Nah, kan begitu dapet questnya, itu otomatis jembatannya langsung terbuka, bro. Jadi kita bisa lewat. Dan saya tetap masih ditemenin oleh Apostel, bro. Nah, ini cukup berdua aja. Yang belum tahu untuk masuk ke sini, bisa kalian lihat episode sebelumnya ya. Yaitu di NPC tengah kota Elim ya. Tempatnya Sky uh, Alkanes. Cuman... Pilihannya pilihan opsian yang kedua, ya, yaitu ke Saga Tower. Nah, mungkin e, di sini juga e, di episode sebelumnya, e, setelah melewati jembatan, kalian bisa nemui bos, e, apa namanya, e, sampingan, ya. Bos sampingan itu adalah squid, dan kemarin kita dapat box yang lumayan, juga ada harganya. <laughs> Nah kita saat ini akan berburu di lantai 2 Kita akan coba telusuri untuk membunuh si rabbit bro Itu kelinci-kelinci bahaya bro Oke okay, kalian pasti kalau udah telusuri putar-putar Nanti kalian akan menemukan uh, wilayah ini Nah q-nya kita ambil aja Scratch room itu untuk masuk ke quest boss Ya nggak terlalu susah sih Nah oke okay, kita masuk aja Uh, lumayan agak banyak juga ya guardnya penjaganya jadi kalian hati-hati uh, ini kebetulan sudah saya bersihkan duluan karena agak lama juga ya kalau nggak ka kayak gini makan waktu durasinya juga ini pun video mungkin agak panjang maaf maaf banget ya kalau memang saya nggak potong-potong uh, terlalu simpel karena nanti nggak akan sejalur gitu ceritanya Oke okay, itu dia bosnya level 243 ya Oke okay, mungkin setelah habis ini saya harus leveling dulu setelah bunuh dia Yang penting sih jalan untuk sampai ke lantai 2 nanti terbuka dulu ya bro Ini pun lumayan agak-agak sakit nih kalau pakai armor yang pas-pasan kayak gini nih Ini mungkin saya harus cepat leveling untuk dapetin polis karena di event itu waktunya sangat terbatas. Oke, okay. masih kerasa tebal sih <laughs> di kayak gini. Itu animasi di belakangnya serem banget ya tengkorak. <laughs> ini lumayan juga ini. Kadang-kadang suka ada dropan yang bagus loh dari dari ininya, dari lawannya, dari save juga. Chief. <si PM> nah questnya dapat kita bro Akhirnya Ini lumayan agak pegal juga う, Untuk ngebersihin Lokasinya ya Saya udah muter-muter tadi Aduh ampun bro Pokoknya ini masih Di sekitar Lantai awal lah ya Nah kita bisa keluar Aduh salah ya harusnya enggak usah masuk lagi tapi penasaran ya nanti dia ini keluar di tempat yang awal ini perpustakaan gitulah pokoknya banyak juga dijaga oleh balai-balai e, yang jahat bro dan kita tunggu dulu ini apostelnya <tapi> belum ngikutin mana nah ini dia kalau kalian party dan takut ee, dihajar musuh temen partner kalian itu e, ngekor aja ya ini bisa paling puk, e, pencet kontrol klik kiri kontrol terus klik kirinya di chat yang mau diikutinnya. ya kayak gitu kan aposnya langsung nempel dan ikutin gerak e, karakter fighternya kemanapun dia pergi Ya kalau udah agak kosong Bisa lah ngekor gini aman Karena susah Apostel tuh kalau terlalu deket Dia kena kroyok juga bro Yang penting Lawan yang ada di depannya Ditahan dulu aja sama fighternya Jangan sampai dikeroyok Biasanya Apostel juga kena Apalagi yang balai magic ya Itu tuh bahaya banget bro itu susah banget dan saya juga gara-gara balai itu aku nggak bisa enggak kan kuatlah untuk masuk lantai dua nanti yaitu makanya harus leveling dulu nah ini jalan yang tadi kita masuk ini apaan sih nah saya kira tadi bosnya loh ini bisa dihajar juga atau enggak ini lupa tadi dropannya nggak diambil lumayanlah dropan kalau mau cari elemen ya di sini semua ada lengkap elemen nah ini apa weh dapat evolution talisman ini bahan evo untuk ke evo 6 ya ada juga drop tuh nggak tahu dari Bali mana tuh bisa jadi bosnya sih ya di sini saya belum dapat ruby <laughs> oh udah sih tadi di di apa di jalan awal yang arah ke sini juga udah dapet Saya sering taruhin langsung di ini ya, di fasilitas bank melalui pet. Nanti saya kasih tunjukin lah. Nanti masih masih ada sisa. dibersihin cuman sendiri ini bisa bro untuk untuk armor XG plus 9 ya full set termasuk senjatanya juga untuk baju level 180-an lah ini armor 180-an juga weaponnya <tik> untung gak ada yang nyerangnya itu semua balai magic itu bahaya ya lempar racun gitu waduh saya bisa mati kalau ada ini nih yang nyerangnya oke okay deh kayaknya saya harus leveling dulu bro oke okay, nah di level 234 ini saya akan coba tembusin sampai lantai 2 karena uh, level sebelumnya itu armornya cacat bro bukan cacat sih maksudnya armornya terlalu rendah nah ini kita langsung ke center langsung pilih ke lantai dua akhirnya ya sebenarnya sih bingung juga untuk uh, masuk ke lantai 2 secara langsung saya nggak tahu ya jadi tetap harus balik ke uh, NPC yang barusan ke gerbang awal gitu ya paling reload dulu nanti temennya tetap ada satu di dalam terus masuk lagi ke NPC yang di kota Elim ya nanti otomatis akan masuk ke apa ke center ini oke okay. itu di sini pusing banget dulu saya sempat mainin lupa lagi ya ini udah lama banget tapi saya coba bahas lagi semoga saya bisa jelasin lebih lebih rinci ya. <laughs> oke okay. malah banyak banget ini monsternya ini, ini pokoknya setiap ruangan ini eh, apa labirin maze ini sih bukan labirin maze ya jadi eh, puzzle gitulah pasti ada monster apa pasti ada musuhnya jadi mendingan dirapihin dulu karena ada quest mini quest di sini dari si firey nya itu jadi ada firey yang tersesat yang harus di apa dikasih tahu ke temennya nanti kita cari firey nya ya. Nah, lubi pertama di lantai 2, bro. <laughs> Oke, okay, kita ambil kanan deh. Aduh, nah ini dia. noh itunya questnya. Itu fairy yang tersesat itu. Jadi harus dilaporin ke temannya nanti nyari fairy yang bertiga, kalau misalnya. Ini pasti saya potong-potong ya karena... Panjang durasinya. Siapa kepanjangan yang mau nonton ya? Tapi untuk informasi ini kalian penting banget harus tahu sekali kali eh sekali nonton pasti langsung paham apa yang maksud saya apa, informasikan ya. Nah ini setiap room itu ada empat ada empat web pusingnya ini nyebelin nih bro. Saya lupa lagi nah dari patokannya ini. Dari Fairy yang kedua, hmm, saya ambil kiri terus dulu sampai nemu yang tiga orang. Oh kanan deh bro. Aduh lupa. Ini kanan ini. Untuk nemunya dapetin Fairy temennya itu. Kanan terus. Dari Fairy yang pertama ya. Nah kan. Oke. Okay deh bro, <laughs> ini lumayan ini ya, lumayan makan waktu juga ya ngerjainnya, dan kalaupun udah selesai juga, eh, untuk eh, lawannya nanti ada lagi sih kalau kita keluar duneonnya. kanan kanan nah balikin lagi bro kuasnya beres hehe oke okay. aduh ini kebanyakan ya, ya. kayaknya harus disimpan dulu bro waduh harus buka buka bang dari pet ini ini yang belum tahu nih Nah kalau e, pakai pet yang evolution kelima kita bisa buka bank jarak jauh Nah, tinggal ditaruhin lagi kita nggak bisa ngambil tapi ya hanya cuman bisa nyimpen e, tapi e, apa namanya untuk uang bisa untuk uang bisa jadi kalau kehabisan uang terus tiba-tiba ada sum dari sumon dari teman, ya ambil aja oke okay. kita ambil Eit. lupa deng bro lurus apa kanan ya Dadah. Nah. kita cari dulu fairy yang ketiga itu dua nah ini ini dia kita ambil kanan dua kali sampai ada fairy yang tiga orang nah ke kanan lagi bro ke kanan terus nah ini lurus sudah nemu fairy kedua eh, yang dua orang maksudnya nah ini dia bro kita habiskan dulu aja ini ini dropannya juga lumayan sih tapi e, untuk ruby agak kurang ya untuk di lantai 2 lebih banyak di lantai satu mana dia noh kan banyak banget lagian ada penyihir tuh penyihir itu tuh digabungin sama yang e, nyerang aduh selesai pas dilempar langsung kena critical bisa mati bro oke okay. Ya lumayan agak pegal Ada itu bosnya Tapi eh, apa sih Bani bro Kita harus habisin dia Semoga <laughs> dapat Dropan yang bagus lah Ini bisa dapat gold juga Cuman golden chestnya juga Tapi susah katanya Oke okay. Nah itu pas dia bisa ngasih racun terus ngeberhentiin ini loh kombo nah komposnya jadi nggak masuk Hadis. ada untung aposnya <t t t tiring> ada power <ameri> nambah lagi ya Buset, alot bro! Alot banget ini si Rabbit buat tempar di level 234 ya. Ini a few minutes later, oh, oh. maaf ya. Dapat quest ya. Oke, okay. akhirnya selesai. Aduh, apes bro, capek capek nggak dapat booknya. <laughs> ah, ngapalah, next day saya ulang lagi. Yang jelas quest untuk masuk ke lantai 3 nya udah dapat. sip Oke okay, makasih udah nonton Don't forget to share and subscribe nya Dan continue di next episode ya Untuk lantai 3 dan lantai 4 nya bro Jangan lupa Tetap kasih komentar yang terbaik dari kalian Untuk teman-teman semua See you dadah bye bye